Oke, okay, what's up? Kembali lagi dengan Daun di sini. Kali ini Alamdon akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenge of Others. Kali ini kita memasuki episode episode yang terakhir nih, guys. Kali ini kita memasuki episode yang ke-9. Episode yang ke-9 dimulai dari Ajung yang sudah menemui ayah Sunha. Dia memberitahu Sohyeon kalau sebenarnya ada pekerjaan lagi untuknya Sohyeon yang sedang butuh uang pun tentu saja menyetujuinya Mereka pun merahasiakan hal itu dari Sohyeon Chanmi menemui so Hyun di rumah sakit Berusaha untuk menghiburnya Dia merasa khawatir dengan kondisi so Hyun Dan menyuruhnya untuk tetap sehat Dan menjalani hidup yang normal Demi bisa menjaga ibunya yang sakit Bahkan dia juga menyinggung soal Ajung Yang dia lihat di pintu depan Heran kenapa so Hyun berbohong Namun Sohyon jelas tidak memberitahukan alasannya Dan menyuruh Chanmi untuk tidak ikut campur Karena Chanmi juga memiliki masalah Yang harus dia urus juga Sohyon pun teringat dengan foto yang dia ia temukan di laci terkunci milik Osung oh lalu memberikan semua foto itu pada Chanmi mereka pun menyimpulkan kalau Osunglah oh pelakunya dan akan mencari tahu tentang hubungan mereka berempat karena terlihat dekat dalam foto-foto itu namun Chanmi akan mengurus hal itu sendirian agar Sohyeon bisa fokus menjaga ibunya saja Osung oh marah mengetahui fotonya hilang dan pasti dicuri Sohyeon lalu tiba-tiba Jihyun memanggilnya untuk menemui ayahnya Ayahnya menyuruh Osung untuk tidak mengkhawatirkan soal penyelidikan polisi, dan dia menyinggung tentang perkelahiannya dengan Sohyeon di rumah itu, membuat Osung keceplosan kesal karena Sohyeon menggeledah kamarnya. Namun, ayahnya malah curiga kalau Osung dan Sohyeon terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saat menyinggung hal itu, Osung kembali menyangkalnya, membuat ayahnya ingin segera menangkap orang yang sudah menjebak Osung sebagai pembunuh. Chanmin tak menjual motornya agar bisa membantu biaya ibunya Sohyeon. Osung oh menemui Jong Kyung dan memberitahukan rencananya untuk menyingkirkan Sohyeon. Dan di sekolah, Osung oh menemui Sohyeon, melabraknya karena sudah mencuri fotonya dan dia juga menyinggung soal pembunuhan itu. Tentu saja Sohyeon menyangkal semuanya. Namun justru Osung oh mengancam Sohyeon kalau hidupnya akan berakhir jika Osung oh mendapatkan buktinya. Bukannya takut, Sohyeon malah mengancam balik Osung. Oh Chanmi pun menemui Jaebum, beralasan kalau dia ingin diajari menyetir mobil. Padahal sebenarnya dia ingin menanyakan soal foto itu. Tapi Jaebum yang hilangnya ingatan beralasan tidak ingat soal foto tersebut. Jaebum bertanya siapa yang memberikan foto itu. Tentu saja Chanmi merahasiakannya dari Jaebum. Kedekatan mereka lagi-lagi dilihat oleh Osung oh dan membuatnya sangat kesal. Kenapa Osung oh hanya memberikan foto Jaebum dan Wonseok saja padahal ada foto lain saat mereka berempat? Namun, Osung tidak menjawabnya. Berlasan kalau dia sedang sibuk dengan akun media sosialnya yang baru saja dia buat. Akun Osung menjadi terkenal di antara para siswa karena postingannya terasa menarik untuk diikuti. Apalagi, kebanyakan dia mengunggah foto kesehariannya dengan Jihyun saat di rumah. Bahkan, Osung oh juga membagikan soal latihan ujian di media sosial. Namun, Ji Hyun yang tidak menyukai fotonya disebarkan membuatnya melabrak Osung oh dan menyuruhnya untuk segera menghapus foto Jihyun di media sosial. Namun, Osung oh meminta Ji Hyun untuk menunggu dua atau tiga hari lagi untuk Osung oh menghapusnya. Ji Hyun pun di sini kebingungan, seolah Osung oh mempunyai rencana dalam kurun waktu tersebut. Namun, namun Osung mengelaknya Di sisi lain detektif Yun merasa bersalah karena sudah mengkhianati detektif Jin Dan berjanji tidak akan melakukannya lagi Dia pun memberitahu soal bukti video yang baru saja dia temukan Mendengar hal itu membuat detektif Jin bergegas kembali ke kantornya Ternyata ada drone yang tidak sengaja jatuh di atap bengkel dan merekam si pelaku lain yang keluar dari pintu belakang Namun anehnya jika mereka komplotan kenapa mereka mengambil rute yang berbeda dan pergi di waktu yang berbeda pula Hal itu membuat mereka berdua kebingungan Kemudian, lagi-lagi Jong Kyung menemui Sunha karena memang itulah yang direncanakan Osung oh agar membuat Sunha ketakutan dan memancing Sohyeon untuk balas dendam lagi kepada Jong Kyung. Di sekolah, Osung oh merampas tas Chan Mi dan menggeledahnya untuk mengambil semua fotonya. Jeibum yang melihat perlakuan kasar Osung oh tadi tidak terima dan memintanya untuk meminta maaf pada Chan Mi. Namun, Osung oh malah menyuruh Jaibum untuk menjauhi Chan Mi. Sunha meminta untuk pindah sekolah kepada ayahnya Karena dia ketakutan dengan Jong Kyung yang terus menemuinya Namun ayahnya memberitahu Sunha kalau dia sudah meminta bantuan seseorang untuk memberikan pelajaran lagi kepada Jong Kyung Bahkan akan lebih parah lagi agar Jong Kyung benar-benar tidak berani mendekati mereka Dan orang itu akan segera melakukannya dalam waktu dekat Mendengar hal itu membuat Sunha sedikit tenang Namun ternyata diam-diam Osung oh mengawasi mereka Osung oh pun segera memberitahu Jong Kyung soal rencananya. Dia menyuruh Jong Kyung untuk tidak melawan so Hyun dan hanya pasrah menerima dirinya dihajar. Dan dia tidak boleh dibantu oleh teman-temannya juga. Dan perangkap mereka adalah di lokasi mobil karapan yang ditinggali Jong Kyung sendirian saat ini. Karena itulah Osung oh meminta Jong Kyung untuk tidak pulang ke sana saat sepulang sekolah. Karena Osung oh akan mempersiapkan lokasinya. Sesuai dengan dugaan, memang Sohyeon mengikuti Jongkyung untuk mencari tahu lokasi yang tepat untuk penyerangannya. Namun Jongkyung yang sudah diberitahu Osung oh mencoba mengulur waktu agar Osung oh mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan jebakannya. Ternyata Osung oh memasang beberapa kamera CCTV di sekitar karapan, bahkan di dalamnya juga. Osung oh pun merasa yakin kalau rencananya akan berjalan sempurna. Jaibum mengajari Chanmi menyetir mobil dan mereka tampak bersenang-senang akan hal itu Jaibum penasaran kenapa Chanmi ingin belajar menyetir Chanmi pun beralasan agar dia bisa membawa si pembunuh kakaknya ke gunung dan menguburnya Karena dia yakin kalau sebentar lagi dia akan menemukan pembunuhnya Dan saat dia menangkapnya, dia ingin mengetahui alasannya kenapa dia membunuh kakaknya Dan menginginkan permohonan maaf dari sepembunuh itu Jika Chanmi tidak bisa memaafkannya, tentu saja dia akan membunuhnya Karena Chanmi memberitahu rencana rahasianya kepada Jaebum Akhirnya Jaebum pun mengungkapkan rahasianya bahwa sebenarnya dia juga mempunyai kembaran namun dia sudah meninggal saat SMP karena serangan jantung Dan hanya keluarganya lah yang bisa membedakan mereka Soyeon yang sedari tadi mengikuti Jongkyung pun akhirnya mengetahui lokasi karapan itu Khoesung oh menyuruh Jongkyung untuk tetap diam dan tidak membuat Soyeon curiga dengan rencana mereka Namun Jongkyung cemas jika Soyeon tiba-tiba menyerangnya saat itu juga Namun Hoesung oh mencoba menenangkannya agar rencananya tetap berhasil saat malam tiba, Jong Kyung masih menunggu sendirian. Lalu, dia masuk ke karapannya, sedangkan Osung oh sedari tadi mengamati CCTV di sekitar lokasi itu. Tepat tengah malam, Sohyeon pun bersiap untuk beraksi saat merasa semuanya sudah aman. Namun, tanpa diketahui, Sohyeon tepat tengah malam itu pula ibunya dinyatakan meninggal. Chanmi Mi diberitahu kabar itu oleh direktur sasana, menyuruhnya untuk memberitahu Sohyeon karena dia tidak bisa dihubungi. Namun ternyata Sohyeon tidak berada di sana Membuat Chanmi panik karena Sohyeon masih belum bisa dihubungi Sohyeon atau wanita berambut putih pun dikabari oleh Chanmi Dan menanyakan keberadaan Sohyeon Wanita berambut putih itu pun juga ikut panik dan bertanya kepada Ajung Namun jelas saja Soyeon berpikir kalau Ajung tidak mungkin mengetahui hal itu Kemudian dia menyuruh Chanmi untuk bertanya kepada Bum. Namun Bum yang diberitahu pun segera menemui Chanmi Saat Soyeon akan pergi, tiba-tiba Ajung memberitahu soal siaran langsung Dari karapan Jongkyung melalui akun media sosial Osung Jelas saja wanita berambut putih itu pun bingung kenapa Ajung berpikir kalau Soyeon ada di Ajung pun akhirnya mengaku kalau dialah perantara antara ayahnya Sunha dengan Sohyeon Mereka berdua pun memberitahu hal itu pada Jaebum dan Chanmi Ajun dan wanita berambut putih itu pun menemui Sunha untuk menanyakan lokasi Jongkyung saat dirinya diseret oleh Jongkyung Sedangkan Chanmi dan Jaebum mencari di sekitar sekolah barunya Jongkyung Oh Osung pun merasa senang karena Sohyeon masuk perangkatnya dan siaran langsungnya pun menjadi viral di antara teman-teman satu sekolahnya karena mereka semua mengetahui kalau pria bertopeng yang mereka juluki pahlawan akan beraksi lagi kepada Jong Kyung. Ji Hyun pun akhirnya mengerti kenapa Osung oh membuat akun media sosial dan begitu menginginkan pengikut yang banyak agar dia bisa memperlihatkan siaran langsung itu. Ji so Hyun pun segera menyerang Jong Kyung, sedangkan Osung oh merasa senang melihat perkelahian mereka karena rencananya berhasil. Ajung yang melihat video itu merasa bersalah karena sudah melibatkan Sohyeon, sedangkan wanita berambut putih merasa marah terhadap Osung. Oh Para siswa lain malah merasa video itu tontonan yang menarik. Osung oh pun datang ke karapan dan membuka topeng Sohyeon. Namun Jong Kyung dan Osung oh terlihat terkejut dan marah saat tahu kalau orang bertopeng itu bukanlah Sohyeon, melainkan Jaibum Dan tentu saja rencana mereka gagal. Sedangkan mobil Bum yang melaju ternyata dikendarai oleh Sohyeon yang bersama Chanmi menuju ke rumah sakit Ternyata Sohyeon sebelumnya dijemput oleh Chanmi dan Jaibum di karapan Dan Jaibum menggantikan Sohyeon untuk beraksi melawan Jong Kyung. Oke itulah episode yang ke 9 kali ini Semakin menarik episode-episode terakhir ini ya guys ya Bagaimana menurut kalian tentang episode yang ke 9 ini? Oke itu saja untuk episode kali ini Tetap jaga kesehatan Dan terima kasih